Thank you. Mata dapat terbuka Bibir bukan bicara Dingin seluruh badan Ketika Raga pun mulai bertanya, "Aku ada di mana?" Seolah hanya mimpi, rasa takut pun kian menghampiri. aku, tunjukkan aku, jalan lurusmu Berikan aku, satu langkah mudahku menggapai syurgamu, lewati sisamu Mata dapat terbuka, bibir bicara, dingin seluruh. pun mulai bertanya aku ada di mana seolah hanya mimpi rasa berikan aku satu langkah mudaku menggapai surgamu lewati siksamu ya